Seorang penjaga keamanan di Kedutaan Ukraina di Madrid terluka ringan pada hari Rabu tanggal 30 November. Saat membuka bom surat yang ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Mendorong Kyiv untuk meningkatkan keamanan di kedutaannya. Surat yang tiba melalui pos meledak saat penjaga membukanya di Taman Kedutaan kata perwakilan pemerintah pusat di Madrid, Mercedes Gonzalez Penjaga itu keluar dari rumah sakit Rabu malam dan kembali bekerja, kata Duta Besar Ukraina untuk Spanyol, Serhiy Pohoresev. Dalam sebuah wawancara dengan televisi negara Spanyol, Pohoresev tampaknya menyalahkan Rusia. Kami sangat menyadari metode teroris negara agresor, katanya. Metode dan serangan Rusia mengharuskan kami siap menghadapi segala jenis insiden, provokasi, atau teror, tambahnya. Pasukan polisi nasional Spanyol diberitahu tentang ledakan di kedutaan sekitar pukul 1 siang. Kata seorang sumber polisi. Sumber itu mengatakan penjaga itu terluka ringan dan pergi sendiri ke rumah sakit untuk perawatan. Polisi telah membuka penyelidikan yang mencakup partisipasi polisi forensik. Kata sumber tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Polisi menempatkan penjagaan keamanan di sekitar kedutaan. Yang berada di daerah perumahan di Madrid Utara. Seorang pria yang tinggal di depan kedutaan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP bahwa dia mendengar ledakan itu. Saya kira itu suara tembakan. Tidak terlalu keras, katanya. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba memerintahkan penguatan keamanan di semua kedutaan Ukraina, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina oleh Nikolenko di media sosial setelah bom surat meledak.